tinggal di Pondok kali ya? Ya gitu loh Ada-ada <laughs> aja ada, ada, suka. Tapi yang lainnya udah pada lulus kok dia masih di Gimana? Udah? Udah besar? Udah, uh. udah besar Oh iya, udah lama ya Kita gak pada kumpul lagi kayak gini Pasti udah pada sukses semua Iyalah, sekarang kan kita udah jadi orang sukses Udah pada sibuk masing-masing gitu Ya alhamdulillah oh, ya, kita bisa kumpul bareng lagi Oh iya, makasih ya Oh iya Mir, kuliah kamu udah selesai kan? Sekarang kerja di mana sih? Aku, iya, biasa. Aku baru keterima jadi PNS sih. Biasa pekerjaan di kantor orang tua. Wih, hidup kamu udah terjamin dong. Pegawai negeri sipil. Oh iya Han, kalau kamu kerja apa? Oh, aku, aku sebenarnya kerja. Ya kalau Farhan sih nggak usah ditanya lah. Dia kan cuma lulusan ponpes, nggak ada gelar sarjananya. <laughs> Aduh, salah. Kamu tuh dari dulu cuma bisa ngatain orang Emang sekarang kamu udah kerja apa? Aku Kalau aku kemarin baru naik jabatan sih Jadi manajer gitu di perusahaan terkenal bro Wah hebat hebat, hebat. Mantap Luar biasa Alhamdulillah ya Allah Teman-temanku sudah pada sukses Semoga mereka dapat bersyukur nikmat yang kau berikan ya Allah Nojol, makanya Han, dia ya, tidak dapat jasa kamu, Biar bisa kerja di perusahaan besar, dapat gaji, bisa beli kendaraan pribadi kayak eh gini. Cuma kamu tinggalnya di pohon. Nah, paling bisanya jadi burung ngaji. <laughs> Alhamdulillah jemputannya sudah datang. Rom kalau kalau kamu munduran gak apa apa Rom. Allah mulai kamu kamuhan, datang diantar ojol, udah nih taksi. <laughs> ini mobil pribadiku Rom. Alhamdulillah aku punya bisnis kecil-kecilan, tapi ya mungkin gajinya gak sebesar kamu. Tapi Allah mudahkan aku untuk membeli mobil ini cash. Kamu kan cuma anak pondes, kuliah aja enggak, Boro-boro punya mobil kayak gitu. Hmm. <laughs> Hari ini kita ada jabatan di kantor. Oh iya, gak apa-apa. Oh ya Rom. Memang benar, aku anak konves dan aku gak kuliah dan aku gak mempunyai ijazah. Tapi harus ingat, Rom. Yang memberi rezeki itu adalah Allah. Jadi gini, Rom. Walaupun aku anak konves, gak musah, aku juga bisa sukses.